Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Apa kabar kembali sahabatku semuanya yang udah subscribe, yang udah kasih saweran dan jempolnya juga, makasih banyak buat teman-teman dan sahabatku. Makasih ya udah support channel gue. Akhirnya muncul untuk konten gue yang keempat di seal sapet Ma Bro, jangan lewatkan dan lu tonton sampai beres Bro. Ini adalah salah satu cara kalau kalian masih level kecil, tapi karena levelnya cukup cepet dan kelewat untuk cari yellow, uh, apa black Ride ya. Itu cukup bisa kamu kumpulkan dari si flora untuk adel blessingnya cuy Lu cuman butuh sekitar 20 biji aja Dan akhirnya lu dapat black ribbon my friend Dan itu cukup penting juga kalau kalian pluskan Walaupun masih polos nggak apa-apa Kalau lu iseng-iseng aja emang banyak koin lu boleh uh, Apa unap ya Ini gue coba unap aja ya Karena gue punya 2 s eh, 1 ya Satu kalau salah Kita cek di inventory cash item gue bro Uh, penasaran juga ya gue pengen tahu Ini sih si, si Saka Hayang ini gak pernah ada bagus-bagusnya identifikasi bro Masalah malam ini ataupun hari ini gue pengen banget untuk dapat OPP bagus cuy Semoga hoki Gue sebenarnya malas banget ya ini kerapnya emang geblah gebluh tah kan bener juga ya bro <laughs> Aduh suka penasaran ya kalau udah gini ya beli lagi lah satu lumayan semoga uh, bisa lebih baik uh, untuk opetnya ya bisa dipakailah nanti gue mau bikin mage ini bisa dipakai di awal-awal ya jadi equip apa namanya equip bawaan dari game gak usah dipakai kepalanya bro ini di plus 6-in bagus nih pas 7-in dong harusnya kalau ada opet bagus ya oke okay. wah Gas ah oh. Oh, kucing kurap beranjay aja. Udahlah guys, kita lanjutkan evolution untuk informasinya banyak yang nanyain, kita kasih tahu tipsnya semoga lu bisa bermanfaat ini ya. Oke, okay, banyak teman-teman yang nanya untuk mengenai basic evolution petnya selain dari wiki, itu pun ada pagi yang udah kasih, tapi anehnya sering masih banyak yang tidak berhasil cuy. Jadi ya sudah memang untuk basically dari wiki itu kadang-kadang nggak kalau tinggi rate Jadi gua coba utak-atik dan gua kasih kabar baik ke kalian Untuk evolution yang nggak terlalu susah mengenai bahan dan juga tingkat kesuksesannya yang cukup tinggi menurut gua. Dan ini berlaku untuk pet warna Untuk pet warna dan pet biasa pun bisa sih sebenarnya Untuk kelas bud yang biasa Cuman gua paling sering menggunakan bahan yang ini adalah di pet berwarna dan itu udah beberapa puluh kali gua coba dan akhirnya gua punya first ping sak di Safeg yang pertama cuy. Uh. Kita coba lagi. Nah, sebenarnya sih gua pengen bikin din momo. Eh. Iya. ini gua coba bahannya. Sebenarnya agak jauh juga ya. Jauh banget dari bahan yang sering dipakai oleh kalian mungkin ya di si online manapun itu servernya ini memang bahannya tepat kalau yang dari wiki tapi sering masih untuk yang kurang e, beruntung selalu gagal gitu ya bro jadi gue coba pakai bahan yang gua punya semoga kalian bisa ikutin juga karena gak terlalu susah itu hanya cukup main di lembah trafia semua bahannya ada di sana oke okay, mo bro mantap hmm? itu bahan itu kepinggirkan dulu ya nggak kepake sama gua cu Oke, okay, untuk yang first purple hell, jermonya gue punya. <laughs> uh, Oke, okay. another one untuk kita coba tes kedua mengenai kualitas item yang gue kasih ke kalian. Semoga bisa kalian praktekkan juga ya. Ini simple dan udah lama banget gue sering pakai <laughs> Ya, mungkin hanya ada di sini di channel, kasih jempuhannya dulu geng. Suhu um kalian udah selalu standby di channel gua makasih untuk supportnya juga semoga kan, nanti kita bisa mabar ya bro karena hampir setiap hari gua main di game ini di server ini bareng-bareng temen banyak banget next untuk evolution mengenai basicnya dari bird egg ma bro mungkin kalian bingung juga ya aduh aduh aduh bird egg ini ya gimana evo nya kadang-kadang ada bahan yang lu susah cari jadi untuk menumbuhkan kaki ini tidak ada masalah bro, gampang sekali cuy, kalian tinggal ikutin aja. Kalau mau penasaran ini cek langsung untuk bahan yang gua kasih ke kalian. Ada satu yang gua buang dari originalnya bukan dari originalnya sih. Dari komunitas wiki gua buang adalah telur busuk bro, itu si evolution itemnya gua nggak pakai karena itu biasanya apes ya. <laughs> dari tes selanjutnya kadang susah. ye yeah, aduh gagal cuy. Oke, okay. oke, okay, nggak masalah, nggak masalah. Baru satu kali, biasanya dua kali udah cukup lah ya. Dan mitosnya kalau kalian keseringan gagal di basicnya itu akan mengurangi rate di petrer, ya. Yeah. Tapi itu mitos. Menurut gue sih beda lagi. E, sistem kalkulasi perhitungannya begitu udah berubah itu pet. Jadi kayak reset gitu loh, bro. Oke, okay, kita coba lagi. Ini bahannya masih tetap sama nya gua robah aja Lucky Card itu enggak laki bro bro jangan ada yang pakai Lucky Card ya gua kasih tahu ya biar kalian nggak ngulang-ngulang kayak gua pakai pot merah aja sekalian kalau memang Lucky Card nya selalu mengganggu gua benar-benar jengkel sebenarnya Lucky Card itu bukan Lucky Card ya tapi bad card itu tuh nggak usah dipakai ya Gang <laughs> Wah, bener-bener anjir ramuan zaman dahulu ternyata gue bisa untuk pet warna gua ga rekomendasikan sih untuk masalah bird ini mengenai bahan yang gue pakai selain dari pet warna ya tapi kalau lo penasaran silahkan aja Oke, okay. ini yang agak-agak sedikit lebih menantang adalah dari uh, evolutionnya nya uh, grade ketiga ya ataupun FWE Kemarin udah gua kasih di konten sebelumnya Kalian boleh cek aja untuk mengenai uh, sayap hitamnya Tapi dia sekarang mau coba sayap yang putih Mungkin suatu saat semoga gua hoki ya Dan belum pernah gua dapet satu kali pun untuk pet yang very rare dari uh, grade terakhirnya boot egg apa-apa nah, yang penting gua bisa kasih informasi yang cukup apa ya mongga cukup bermanfaat buat kalian yang baru main ataupun yang udah lama nggak main lupa lagi gua ingatkan lagi ada beberapa bahan utama untuk menunya si FWA ini sebenarnya nggak terlalu repot yang penting basicnya itu lu jangan sampai nggak pakai untuk maril dan garil feeder nah bahkan gua pernah dulu ekstrim ekstrimnya untuk jadi sayap hitam itu malah cuma merubah dari chicken <laughs> Dari chicken feeder pakai crow, jadinya malah fwe, eh bwe ya. Dan ini memang gue arahannya harusnya sih jadinya uh, feeder wing eh karena sesuai uh, wiki tuh yang menu pertama. Tapi kan gagal gitu jadi. <guluh> jadi lebih baik kalian pakai bahan yang gue punya ya ini nggak ada yang tahu dan mungkin berlaku juga ya dari teman-teman server yang lain dengan original dari penggunaan bahan evo yang kuda diubah ataupun tidak di custom. Secara originalnya, gue yakin 100% lu bakal bisa ngikutin apa yang gue arahkan dari konten ini. Oke, okay, ini new resep gue, semoga lu bisa manfaatkan aja. Tanpa sengaja sebenarnya gue tadi untung ke bawah ya, itu adalah dari momen yang sama tapi yang ke bukan item yang dibutuhkan tapi eagle crest tapi ini cukup bisa dilakukan dan gua udah beberapa kali ya mungkin di semua server hampir 4 tahun ke belakang gua pernah nyoba dan semua berhasil harusnya nih cuy. Oke, itulah informasinya. Semoga kalian bisa catat dan boleh nonton berulang-ulang, boleh. Boleh ya. Tapi sampai beres. Ah, ini siapa ini? Ah, emang ada diamond gak ya? Ampun, masih dipalak Oke, okay, gengs. Uh, inilah kalau misalkan kalian punya, coba cari pet dengan op opeta terbaik kalian. Jadi kalian gak capek-capek untuk uh, GB-nya yang kebetulan memang benar-benar repot ya. Kalau kalian gak punya, glowbuster dan glowbuster udah gue ajarin juga di konten sebelumnya, dapat dari mana? Oke okay guys thanks for watching see you again my bro makasih banyak untuk semua kawan dan sahabatku juga dan support dari para GM yang baik hati semua kalian tidak sombong dan rajin menabung bro. Gua tinggal sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah bye bye.